saudara yang dikasih oleh Tuhan pada hari yang pertama dan hari yang kedua di seri kebaktian Pentakosta, maka kita semua dilayani oleh dua orang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus dan Bapak Pendeta Dr. Yan Parangan, di mana kedua hamba Tuhan ini mewakili uh, kelompok akademisi. Karena mereka ini adalah dokter-dokter teologi yang melayani di sekolah Alkitab. Tetapi pada hari yang ketiga dan pada hari yang keempat yaitu hari ini Anda akan dilayani oleh kelompok praktisi. Yaitu orang-orang yang uh, dipakai Tuhan di lapangan sama seperti saya. Nah saya ingin bercerita dan ingin bersaksi melalui kebaktian live streaming ini bahwa pada tahun 1984 itu adalah tahun di mana saya bertemu dengan Tuhan dan pada tahun 1985 maka Roh Kudus itu kemudian mulai menjamah kami dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus dan saya mulai berbahasa roh. Nah, apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus menjamah kehidupan saya pada tahun 1985? Maka pada waktu itu saya bergabung bersama-sama dengan satu yayasan... ...yang dipimpin oleh Insinyur Bernard dan Insinyur Niko Nyotor Harjo. Maka mereka kemudian saudara mulai mengajak saya untuk melayani ke desa-desa... ...ke kampung-kampung yang ada di daerah Jawa Timur. Karena pada waktu itu saya tinggal di kota Surabaya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, baptisan daripada roh kudus... ...dan kepenuhan daripada roh kudus itu membawa kami untuk masuk ke dalam dunia penginjilan. Kepada pelayanan misi dan penginjilan. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat... ...bahwa kisah para rasul fasal yang pertama sampai dengan fasal yang ke-12. Ini menceritakan tentang kesaksian daripada pelayanan rasul Petrus yang dipakai oleh Tuhan dan pelayanan ini berpusat di kota Yerusalem di mana Anda melihat pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan di loteng atas maka kemudian Petrus berkhotbah dan 3000 orang itu diselamatkan 3000 orang dituai dan kemudian pada pasal fasal berikutnya kita melihat penginjilan mulai terjadi ...dan penuaian jiwa itu terjadi dengan luar biasa. Tetapi roh kudus tidak hanya bekerja di kota Yerusalem saja. Tapi roh kudus itu mulai membawa rasul-rasul masuk kepada pelayanan ke bangsa-bangsa. Dan sejak dari pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-28 maka kisah para rasul menyaksikan pelayanan daripada rasul paulus yang berpusat bukan di kota yerusalem tetapi pelayanan daripada rasul paulus itu ada di antioquia gereja mula-mula di mana kekristenan bertahan di sana hampir 400 tahun dan dari antioquia kekristenan itu mulai dibawa sampai dengan kebangsa-bangsa Nah, gereja tempat dimana saya melayani, saudara, adalah gereja yang dipercaya satu visi, satu panggilan khusus daripada Tuhan, yaitu kami dipanggil untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Dan saudara, pemulihan daripada pondok Daud ini merupakan bagian daripada kisah para rasul, di mana pada waktu para rasul itu... Bersidang di kota Yerusalem, maka Petrus membawa kabar bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Keselamatan itu bukan hanya terjadi di kota Yerusalem saja, tetapi mereka melihat Cornelius dijamah oleh Roh Kudus. Cornelius dipenuhi oleh Roh Kudus, sama seperti rasul-rasul, dan kemudian pada waktu mereka berkumpul bersama-sama. Maka rasul-rasul menemukan nubuatan daripada Nabi Amos digenapi. Yakni pada waktu Tuhan memulihkan pondok daud yang telah roboh. Maka penginjilan kepada bangsa-bangsa itu mulai terjadi dan sedang digenapi. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan pada waktu saya bertobat dan saya menerima Tuhan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat untuk melayani Tuhan. Karena saya bersama-sama dengan Pak Bernat, dengan Pak Niko. Nah kita mulai melayani dari satu desa ke desa yang lain. Dari satu kampung ke kampung yang lain. Setelah yang dikasih oleh Tuhan maka visi tentang pemulihan pondok daud itu turun. ...dan kemudian memenuhi kehidupan kami. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan... ...pemulihan pondok daud ini adalah satu pelayanan... ...yang menekankan pelayanan daripada doa, pujian dan penyembahan. Nah saya akan ceritakan kepada Bapak ibu... ...apa yang terjadi pada waktu kemudian roh kudus itu memenuhi kami. Saudara, pada tahun 1993... Maka saya diutus oleh Pak Niko itu untuk membangun sebuah gereja di kota Medan ini. Dan tepatnya pada tanggal 25 Juli tahun 1993. Maka saya memulai mengembalakan sebuah gereja dengan jemaat 119 orang saja. Mereka adalah orang-orang sederhana. Dan pada waktu itu saudara, saya hanya dibekali dengan... Visi pemulihan daripada Pondok Daud. Saya tidak tahu bagaimana harus melayani, dari mana kita akan mulai, bagaimana kita memulainya. Nah apa yang terjadi? Saya bersyukur karena Tuhan mengirimkan seorang penolong yang lain. Tuhan mengutus para kletos untuk menolong kami dalam kelemahan kami. Saya tidak seperti dokter Yan saya tidak seperti dokter Robert yang dipenuhi dengan hikmat kebijakan, dengan pengetahuan yang luar biasa. Saya adalah orang awam di dalam pelayanan. Kami adalah orang-orang yang sederhana, yang Tuhan panggil untuk masuk dalam pelayanan. Dan di dalam keterbatasan kami, maka saya mulai melihat roh itu bekerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan sampai dengan tahun 2020 saya menyaksikan perkembangan yang tidak masuk akal. Dari gereja yang hanya kecil 119 orang, hari ini puluhan ribu orang datang beribadah. 160 cabang ditanam di seluruh Sumatera Utara dan jumlah daripada pendeta kita hari ini menjadi 516. How? Pelayanan daripada pemulihan pondok daud itu dimulai daripada pelayanan doa. Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 mencatat. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus dengar. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang tahu bagaimana kita itu harus berdoa. Nah mengapa? Kita tinggalkan sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Maka Alkitab mencatat banyaklah rancangan di hati daripada manusia. Tetapi... Hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Surah apa artinya kita boleh memiliki rancangan, kita boleh memiliki beban, kita boleh memiliki tujuan, kita boleh memiliki target. Tetapi dengar yang akan terlaksana dan yang akan jadi bukan rancangan kita. Tetapi yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang menjadi rancangan. Mengapa berdoa itu begitu sulit? Saudara karena tidak mudah bagi kita seorang manusia yang tinggal di bumi mengerti segala sesuatu yang ada dalam hati Tuhan. Nah namun Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke 10 dan ayat yang ke 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa kegerangan di antara manusia yang tahu Apa yang terdapat dalam diri manusia Selain roh manusia sendiri Yang ada di dalam dia Demikian pula lah, Tidak ada orang yang tahu Apa yang terdapat dalam diri Allah Selain roh Allah Bisa katakan amin Bisa katakan amin Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dengar baik Tidak ada seorang pun Sekalipun kita memiliki hikmat yang luar biasa, memiliki pengetahuan yang luar biasa, maka percayalah, percayalah. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal apa yang ada dan mengetahui apa yang ada dalam hati Tuhan. Kecuali roh Tuhan itu sendiri yang menyatakan apa yang ada dalam hati Tuhan itu kepada kita. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita membutuhkan bahasa lidah? Karena roh kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Roh kudus yang akan berdoa untuk kita. Ayat yang ke-26, tetapi dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh sebab itu di dalam keterbatasan yang saya miliki. Saya bukan lulusan daripada sekolah Alkitab, saya pernah belajar di sekolah Alkitab. Tapi saya belum mencapai gelar sampai dengan S1. Nah di dalam keterbatasan yang saya miliki, maka saudara saya bersyukur untuk kehadiran daripada roh kudus. Dan pada waktu dia hadir dalam kehidupan kami... ...Roh Kudus mengajar kami untuk berdoa. Dan saya mulai berdoa dalam bahasa... ...Roh, Rabatakara, Maturi, Aralawasi, Didiara, Wara, Wara, Wara, Wara... tahu apa yang terjadi? Ayat yang ke-27 berkata... ...dan Allah yang menyelidiki hati nurani... ...mengetahui maksud roh itu. Kita tidak tahu... Apa arti daripada bahasa lidah? Tetapi Allah yang adalah roh, dia tahu apa yang dimaksudkan dengan roh kudus yang berdoa bagi kita. Melalui lidah dan bibir kita. Maka ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan apa yang terjadi pada waktu kita mulai berdoa dalam bahasa lidah. Maka ayat yang ke-28 mencatat.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 Membutuhkan pertolongan dan Anda tidak tahu. Anda menemukan jalan buntu dalam hidup Anda. Anda bertemu dengan persimpangan dan Anda tidak tahu kemana Anda harus melangkah. Jangan takut. Tuhan berkata dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita tidak pernah menjadi yatim piatu. Tuhan mengirimkan seorang penolong yang lain yang akan mendampingi kita. Para Kletos. Nah yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pada waktu gereja kami hanya 119 dan kami beribadah di ruko yang sederhana. Maka pada waktu kami mulai berdoa. Saudara Tuhan memberikan tuntunan yang tidak masuk akal. Nah saudara apa yang kemudian Tuhan berikan untuk kami. Maka. Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Burhan Sitompul. Dan beliau ini adalah orang tua dari Grace, nah dari Susan, dari Joy, dan Anggi. Nah maka melalui Pendeta Burhan Sitompul ini, maka saya dipertemukan dengan seorang, uh, seorang pejabat dari uh, PT.PN9, Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan PTPN 9 yaitu Dr. Andes Pintor Hamonangan Nabi Bulu. Nah beliau ini saudara adalah uh, seorang, uh, beliau ini adalah mantu, cucu mantu dari seorang pahlawan nasional yaitu Sisingamangaraja Seorang yang mengetahui selak beluk tentang Sumatera Utara dan pada waktu saya bertemu dengan beliau maka beliau sampaikan kepada saya kekristenan yang ada di Sumatera Utara dimulai dari kota Sibolga maka Nomenson kemudian saudara mulai membawa Injil dari Sibolga ke kota Tarutung dan di Piaraja, maka kemudian pelayanan daripada Nomenson itu berkembang Kesimalungun sampai dengan Kedeli Serdang. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Saudara, mengapa Injil nah mulai bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia? Maka Alkitab mencatat, Tuhan membuat hati daripada orang-orang Israel menjadi tegar. Nah mengapa hati orang-orang Israel menjadi tegar? Roma 11.25 mencatat... ...karena Tuhan mengizinkan... ...supaya setelah seluruh bangsa-bangsa yang lain telah masuk dan telah diselamatkan... ...barulah kemudian orang-orang Israel itu kembali akan dilawat oleh Tuhan. Dengan kata lain... Maka sebelum bangsa-bangsa yang lain itu dituai. Maka Israel belum akan dituai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau dulu Injil berjalan dari Yerusalem. Yudea, Samaria sampai dengan ke ujung bumi. Maka pada hari-hari terakhir. Kitab Roma mencatat. Injil dari bangsa-bangsa akan kembali lagi. Ke kota Yerusalem. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu Anda melihat pemulihan daripada pondok daud. Ini pada hari-hari ini sedang melanda dunia. Karena penginjilan dunia itu dimulai pada waktu nubuatan Nabi Amos. Yaitu pelayanan yang menekankan doa, pujian dan penyembahan. Akan kemudian melanda dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu kemudian saya mendengar penjelasan yang diberikan oleh pihak Nabi Tupulu. Maka saya kemudian mulai mempelajari pelayanan daripada No mention. Dan kemudian Tuhan memberikan hikmat. Yaitu langkah pertama yang saya mesti kemudian ambil. Maka kita mulai membuka gereja Anda di Lubuk Pakam. Karena dari Medan ke Lubuk Pakam itu hanya satu jam perjalanan. Dan dari Lubuk Pakam saya mulai membuka gereja yang ada kemudian setelah di tebing tinggi. Dari tebing tinggi ke Memang -memang kami mulai masuk ke Serampah. Dari Serampah kami mulai masuk kemudian ke Sergei. Dan dari Sergei kami mulai masuk kemudian ke Siantar, ke Simalungun. Dari Siantar kami mulai kemudian masuk lagi ke ke uh, Pulau Samosir, ke Kota Prapat, Porsia, Balike. Dan kemudian kami... Juga membuka sampai dengan ke kota Sibolga. Sedara yang dikasih oleh Tuhan. Dari mana kemudian kami mengerti ini. Maka roh kudus penolong kami. Menuntun kami. Untuk mencari kebenaran daripada Firman-Nya. Karena Yohanes 16 ayat 13 berkata. Apabila penolong itu datang. Dia akan menuntun kita. Untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan Alkitab mencatat. ...injil dari bangsa-bangsa akan kembali lagi, akan kembali lagi menuju ke Yerusalem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur pada waktu kemudian roh kudus itu mulai menolong. Menolong perjalanan daripada misi dan penginjilan kami. Maka kami melihat dari gereja yang kecil, gereja yang hanya 119. Diberkati Tuhan oleh karena... Peter Wagner pernah menulis dua buku. Yaitu yang pertama tentang penanaman gereja. Dan yang kedua itu tentang pertumbuhan gereja. Church planting and church growing. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Penginjilan yang paling efektif di seluruh dunia. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Peter Wagner. Adalah membuka gereja baru. Dan kami adalah saksi. Daripada apa yang menjadi survei daripada Dokter Peter Wagner. Pada waktu kami mulai menanam gereja demi gereja. Kami mulai melihat jiwa-jiwa itu mulai dituai. Tuhan melipat gandakan jumlah orang benar. Tuhan melipat gandakan jumlah orang yang diselamatkan. Bukankah Allah itu adalah Allah yang luar biasa? Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Fase yang kedua yang kami hadapi di dalam pelayanan untuk membuka cabang-cabang gereja-gereja -cabang, uh, misi, pelayanan-pelayanan pos misi, sudah enggak terlalu sulit. Nah namun saudara pada waktu kemudian gereja itu mulai berjalan, pertanyaannya bagaimana cara kita mulai mengumpulkan jiwa-jiwa. Bagaimana cara kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan menarik jiwa-jiwa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka kembali. Roh Kudus. Saudara. Mulai membantu kami dalam kelemahan kami. Roh Kudus menuntun kami untuk menemukan satu firman. di mana Alkitab mencatat. Pada waktu gereja meninggikan Kristus. Maka Kristus. Akan menarik semua orang datang kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masmur pasal 22 ayat yang keempat juga mencatat. Bahwa Allah yang kepadanya kita beribadah adalah Allah yang bertahta di atas pujian kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah kami mulai kemudian mencari. Dan kami mulai berdoa mohon. Supaya roh kudus ini mulai menuntun kami. Maka. Roh Kudus mulai membawa kami menemukan satu ayat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Alkitab mencatat, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pada waktu roh kudus itu memenuhi kehidupan kita. Maka perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang menguatkan itu akan mengalir keluar dari kehidupan kita. Yakni ayat 19. Kita akan berkata-kata seorang dengan yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Kita menyanyi dan bersorak bukan karena kita hobi untuk memainkan alat musik. Bukan karena kita memiliki suara yang baik. Saudara, kita menyanyi karena roh kudus memenuhi kita. Perhatikan kata penuh dengan roh. Di fasal 2 ayat yang keempat kisah para rasul. Pada waktu seseorang dipenuhi oleh roh kudus. Maka otomatis dia akan berbahasa roh. Kisah rasul pasal 2 ayat yang keempat. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa mengapa sulit bagi kita untuk memuji Tuhan. Mengapa sulit bagi kita untuk berbahasa roh. Sederhana. Karena kita belum dipenuhi. Mengapa sulit bagi kita untuk mengucapkan kata-kata yang menghibur, yang membangun, yang menguatkan? Saudara, oleh karena kita kurang dipenuhi oleh roh kudus. Saya percaya dengan segenap hati, pada waktu seseorang itu dipenuhi dengan roh kudus. Maka dari dalam hidupnya akan mengalir. Aliran-aliran air kehidupannya. Pada waktu orang itu dipenuhi. Dengan roh kebenaran. Maka kebenaran itu akan mengalir. Waktu kita dipenuhi oleh roh hidup itu. Kehidupan itu. Maka roh kehidupan itu akan mengalir. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka di dalam pelayanan-pelayanan musik. Saya selalu menekankan hanya satu hal. Yaitu supaya kita dipenuhi dengan roh kudus bukan dengan yang lain. Karena pada waktu kita dipenuhi dengan roh kudus, maka apa yang terjadi? Mari kita lihat. Yesaya pasal yang ke-60 mencatat bahwa pujian praise atau Yehuda, Saudara, itu artinya adalah pintu gerbang. Jadi pada waktu kita mulai mengangkat pujian maka saudara kita mulai mencari pintu gerbang. Nah, mengapa kita kemudian perlu untuk mencari pintu gerbang? Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7, maka Tuhan menyatakan diri kepada kita semuanya bahwa akulah pintu kepada domba-domba itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu mengenal istilah ya kamu curi domba saya, yang satu bilang, oh bukan sang curi domba kamu, tetapi domba kamu yang curi rumput saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik. Bagaimana cara gereja mulai kemudian masuk dan bertemu dengan domba-domba. Maka kita mulai mengangkat pujian. Karena pada waktu kita mengangkat pujian, Allah hadir di atas pujian kita. Dan pada waktu Allah hadir maka dia akan membuka pintu buat kita untuk melayani domba-dombanya. Dan pada waktu kita kemudian saudara mengajar dan kita mengajak domba-domba untuk memuji Tuhan. Maka apa yang terjadi? Domba-domba akan bertemu dengan Tuhan dan pertemuan antara Tuhan dan jemaat melalui pujian. ...yang diurapi. Maka musisat itu terjadi. Saya menyaksikan di dalam pelayanan-pelayanan saya... ...tentang kuasa daripada pujian. Nah, ada beberapa kesaksian yang saya mau angkat pada malam hari ini. Yang pertama, saya ingin saksikan... ...pada waktu kami berada di satu rumah kontrak... ...karena kami belum memiliki rumah pada waktu itu. Nah, maka saudara ya... Alfred pada waktu itu masih kecil dan dia main di ruang tamu. Dan di ruang tamu itu saudara saya kemudian memutar lagu puji-pujian. Dan rumah kami itu dipenuhi dengan puji-pujian. Dan kemudian salah satu pembantu saya setelah kemudian dia mencoba pepaya yang ada di kota Medan ini. Pepayanya sangat baik, maka kemudian saudara dia mulai mengambil biji pepayanya. Nah pembantu saya ini dari Jawa saudara. Nah maka kemudian pembantu saya mulai menanam biji pepaya itu di depan rumah. Nah apa yang terjadi? Saudara dikasih oleh Tuhan musisat. Dengan tinggi yang hanya kira-kira satu -kira meter, ya belum sampai dua meter itu. Nah pepaya itu berbuah banyak. Nah saya percaya itu karena mereka mendengar puji-pujian. Yang dinaikkan untuk Tuhan melalui tape recorder. Dan kemudian diseberang daripada rumah kami itu ada kali saudara ya. Dan ada pohon nangka. Pohon nangkanya sudah tidak pernah berbuah lagi. Dan apa yang terjadi pada waktu pujian kepada Tuhan itu dinaikkan. Maka pohon nangka itu tiba-tiba berbuah. Sampai kemudian sopir-sopir di sebelah rumah saya. Nah saudara, mereka mulai memberi tanda bahwa ini milik mereka, ini milik mereka. Dan apa yang terjadi pada waktu saya meninggalkan rumah itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka sopir-sopir itu berkata, pohon pepaya dan pohon nangka tidak pernah berbuah lagi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya mulai melangkahkan kaki untuk melayani di kota Lubuk Pakam. Maka saya kemudian mulai mengadakan sebuah KKR, pujian penyembahan. Nah maka tiba-tiba saya melihat di sebelah kanan saya ada seorang anak muda. Lagi duduk di kursinya, tiba-tiba dia terlempar dari kursinya tanpa dia tahu ada apa yang terjadi. Dan pada waktu saya melihat anak muda itu terlempar dari kursi, dan anak itu berguling-guling, saudara. Ya, nah kami tetap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Saya melihat signs and wonders. Pada waktu Tuhan hadir, maka di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan tiba-tiba kemudian anak ini kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Dan tiba-tiba anak ini sadar saudara. Dan pada waktu sadar kami bertanya, apa yang kamu alami? Dan anak muda ini berkata, saya tidak tahu Pak Pendeta. Tiba-tiba ada yang tendang saya dari belakang. Dan kemudian saya jatuh ke depan dan saya berguling-guling di depan. Dan Tuhan lepaskan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kebaktian-kebaktian yang ada di Medan Plaza. Ada banyak yang kemudian melihat dan ada banyak yang menyaksikan. Setiap hari di mana kami beribadah selalu ada orang yang dijama oleh Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan itu mulai kemudian saudara dibersihkan daripada orang itu. Saya melihat ada orang yang kemudian keluar darah dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga. Dan Tuhan dengan luar biasa menyembuhkan dan pada waktu kami bertanya maka dia berkata. Saya mengikat perjanjian dengan maut. Dan kami memotong ayam yang hidup. Dan kemudian kami menempelkan ayam yang hidup itu dengan darah yang, yang, yang bercucuran di dada kami. Dan kami mengadakan sumpah dengan kuasa kegelapan. Dan malam itu dia dilepaskan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Bukankah dia adalah Allah yang ajaib? Waktu roh kudus memenuhi kita, maka pujian itu akan mengalir. Saya akan tutup dengan yang terakhir. Alkitab mencatat rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, setelah kemudian kami melihat Tuhan mempercayakan begitu banyak gereja dan Tuhan mempercayakan begitu banyak jiwa. Pertanyaannya adalah bagaimana mengubah jiwa-jiwa ini, gereja, untuk menjadi rumah doa. Karena kalau kita tidak mengubah kehidupan jemaat menjadi rumah doa, maka gereja itu akan menjadi sarang penyamun. Dan saya tidak mau mengembalakan para penyamun. Kami ingin mengembalakan para pendoa. Yang senang berdoa di rumah doa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kemudian kita melihat apa yang terjadi dengan rasul-rasul pada waktu kemudian mereka berbahasa roh. Saudara, maka Alkitab mencatat 15 bangsa-bangsa terkagum-kagum melihat orang-orang Galilea berbahasa, berbahasa mother language yang dimiliki oleh mereka. Dan apa isi daripada bahasa roh para rasul. Maka isi daripada bahasa roh itu. Alkitab mencatat mereka memuliakan Allah. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu pada waktu kemudian roh kudus memenuhi kita. Maka roh kudus akan menguasai lidah kita. Kita akan berkata-kata dalam bahasa lidah yang tidak kita mengerti. Dan bahasa lidah yang mengalir melalui kehidupan kita. Saudara, itu didengar oleh Tuhan. Karena orang yang berbahasa lidah, dia tidak berkata-kata kepada manusia. Tapi dia berkata-kata kepada Allah. Nah saya membaca Alkitab dan saya belajar Alkitab. Dan Alkitab mencatat saudara bahwa bahasa roh sebenarnya ini adalah memiliki tempat di ruang private. Yaitu hubungan antara kita dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kemudian pada waktu bahasa roh ini kita bawa? Nah ini ke ruang publik. Nah di mana kemudian saudara di dalam kebaktian maka kita mengajak. Dan kita kemudian saudara memobilisasi agar jemaat ini mulai berkata-kata dengan bahasa lidah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan memang kelihatannya terjadi suatu ketidakdisiplinan. Tetapi apa yang terjadi kemudian di balik itu. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam ayat yang keempat. Pada waktu kemudian saya mulai membawa bahasa lidah itu masuk ke ruang publik di mana kami mulai membuka pintu gereja dan kami mengajak jemaat untuk berdoa dan dengar tidak banyak tidak banyak orang yang tertarik dengan kebaktian kebaktian doa tetapi setiap hari Sabtu saudara ribuan orang datang ke tempat ini tempat di mana kita ini beribadah ...hanya untuk berdoa. Mengapa? Karena pada waktu kemudian jemaat kita mobilisasi... ...untuk berkata-kata dengan basal lidah. Waktu dia berkata-kata kepada Tuhan... ...maka dia sedang membangun dirinya sendiri. Saudara, tidak ada seorang pun dari antara kita yang superman. Saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak kelemahan. Tapi tiap kali... Kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Maka saya ingat ada seorang penolong yang lain. Dan pada waktu kemudian saya minta roh kudus untuk memenuhi kehidupan kami. Maka roh kudus akan menjadi penolong buat kami. Oleh sebab itu maka kita tidak boleh melarang orang-orang yang berbahasa roh. Setelah dia mau berbahasa roh. Di ruang publik, dia mau berbahasa roh. Kemudian, di ruang private, dia sedang berbicara kepada Tuhan. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu kita mulai berbahasa lidah? Maka, dua Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketujuh berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih." Dan penguasaan diri. Karena kata ketertiban sebenarnya diambil dari buah yang kesembilan Yaitu self-control. Saya mulai melihat jemaat-jemaat yang biasa tidak bisa mengendalikan hidupnya. Mengendalikan hawa nafsunya. Mengendalikan dirinya. Pada waktu mereka mulai berbahasa lidah. Mereka mulai berkata-kata kepada Allah. Dan waktu mereka berkata-kata kepada Allah. Maka roh kudus membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dan puji Tuhan. Saya melayani 27 tahun yang lalu. Melalui rumah toko. Suatu tempat yang sangat sederhana. saudara apa yang terjadi? Pada waktu kemudian jemaat itu berdoa. Allah. Mendengar doa kita Dan Alkitab mencatat Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi saudara Bagi saya yang mengasihi dia Bisa katakan amin Dan waktu kita Mulai berbasah lidah Saudara Allah memberikan dan mengaruniakan Kepada kita kekuatan Kasih dan penguasaan diri dan apa yang terjadi? Saya mau bersaksi kepada Anda. Kalau Anda mulai melihat berkat yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Itu oleh karena ada penolong yang lain. Yang membantu kami, yang menolong kami, yang menyertai kami. Tidak ada seorang pun yang superman di tempat ini. Tetapi kami menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib. Yang daripada roh. Oleh sebab itu, malam ini saya percaya kalau Tuhan dapat memakai kami, Tuhan dapat memberkati kami. Tuhan juga sanggup untuk memberkati saudara, Tuhan juga sanggup untuk pakai saudara. Bisa katakan amin, bisa katakan amin. Nah bagaimana cara kita bisa menerima roh kudus? Karena banyak orang berkata bahwa roh kudus itu adalah karunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yoel fasal yang kedua ayat yang ke-28 mencatat Pada hari-hari terakhir maka Tuhan akan mencurahkan rohnya Kata semua manusia I will pour out my spirit upon all flesh Sedang yang dikasih oleh Tuhan selama kita masih hidup dalam daging ini Maka Tuhan akan mencurahkan rohnya tidak peduli anda laki-laki, tidak peduli anda perempuan. Tidak peduli anda orang tua, tidak peduli anda orang muda. Maka roh kudus itu hendak memenuhi saudara. Bisa katakan amin. Nah masalahnya anda mau atau tidak. Jangan anda berkata itu adalah karunia. Hanya orang-orang tertentu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Tidak peduli dia adalah orang yang beragama Kristen atau tidak Kristen. Tapi manusia akan dipenuhi dengan roh Allah. How? Sederhana-sederhana. Karena di dalam lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita akan baca ayat ini dan kita akan mengakhiri bersama-sama. Ibadah pada malam hari ini dari empat ayat ini. Kita baca, dua, tiga. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita menerima roh kudus. Very simple. Yang kita perlu lakukan adalah minta. Pada waktu kita minta, Bapak akan beri. Waktu kita mencari, kita akan mendapat. Waktu kita mengetuk, maka Bapak akan membukakan pintu dan roh kudus akan melawat saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita.